<笑>で、宜<笑> Tadi ada kejadian aneh guys ya, ya. Tadi itu pesatnya udah tinggalin ini ya Landasan terus orang-orang langsung lari Radi-radi. Oh, itu petugasnya jadi kaget ya terlalu dekat sama pesawatnya ya. Iya. Oh, nggak sempat aku videoin sih tadi. Lucu banget, tidak. Petugas bilang semimasen. kesuruh mundur lagi jangan terlalu dekat ya tadi. Iya. Kita lagi di mana? Lagi ini. Yoko base. Yoko Yokohes di Tokyo. Yokota. Yokota, Yokota Lagi di ini uh, Apa ini base namanya? Base, base camp ya sebutannya Ini loh angkatan udaranya Amerika di Tokyo <laughs> Military base ya Military base Satu-satunya di Tokyo selain di Yokohama Terus di mana? Di Kanagawa ya? Ya Ini mereka lagi ada festival ini Banyak banget orang di sini ya Pengen ngeliatin apa? pesawat oh ah, pesawatnya terbang tuh kepo amat sih ningguin apa sih sayang Pusawat, saw, saw, saw. warakewa aja gimana Sora ja suaranya sora Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa? Kenapa? Soalnya anaknya. Ada apa? Kudur. Anak siapa? Jadi dia marah. Oh. Pesawatnya kemana sayang? kemana tadi pesawatnya? pesawat? Dia marah-marah. dari sini. Dari dari sini. Saya dia juga mau, seperti oh, <laughs> Orang tua ya? Belajar. Suaranya edan ya ternyata, keras banget keras coba banget. Kalian denger kan tadi itu Oh tuh ga suwes ternyata Aku katanya Tau ga suwes ternyata Kamu tutup telinga? Iya Oh, kalau aku tutup hidung? Hah? Kenapa? Soalnya bau mesinnya, bau kan <laughs> Gak ada yang getut tadi Oh nooo Asli ini pertama kali kamu lihat kayak gini? Iya, pertama kali Sedekat gini? Iya Tapi suaranya itu ya, bikin jantung kita kayak deg Iya. Asli, gokil, gokil Aku juga gak pernah lihat sedekat itu sih Oh gitu? Jujur, ini pertama kali? Pertama kali oh, iya. Makanya itu kayak rasanya, wah exciting banget Pas udah terbang udah deket sini gitu ya Walaupun exciting, hmm. jangan kurar dari robo itu ya ntar diambilin orang <tuk> ya kayak tadi diambilin sama om-om itu tadi takut sih oh, udah kabur orang-orang, udah hilang iya, udah <tuk> hilang Seca, kok itu top kok apa? apa? sore f 35 juga dana kan guru sih gak ada ada ada ada, F-35 ada ada <tuk> ada tapi? gak terbang? gak terbang mungkin sayang sayang sayang itu tuh tuh tuh tuh F-35 <tuk> oh, F-35A A. A? A itu apa? A itu yang model A <laughs> B ya? B yang bisa terbang begini Naik begini oh, Itu, uh, itu oh, A gak bisa kita dekat ya? Boleh? Mama, masuk. masuk masuk. Ya guys, ini keren banget ini Pesawat yang ini ya Terbaik dari Amerika ya F-35 Sayangnya ini yang 3 Bentuknya ya, ya? Tentu, <laughs> Rasanya gimana? Sayang, bisa lihat F35, keren banget ya? Keren banget ya? Iya, pertama kali aku lihat ya di bawah itu. Ada apa ya? Pintu ya, buat ini ya, lempar bom ya? Iya, kamu eh. juga bisa masuk masukkan, bisa sih. Nanti uh. ya. kalau udah nyampe di Indonesia, minta di, diturunin di situ. <laughs> iya, jatuhin, jatuhin, oh, jatuhin bom. Pakai parasut, sayang yang mana yang punya Amerika? Gak tau. Masa enggak tahu. Navy ya, navy ya. Itu kan ada tulisannya US Navy. Navy. Ya. Navy itu angkatan laut. Oke, itu. Kaijo Jeta. Marine ya, marine. marine. ha. Kalau itu? Jepang, ya. Punya Jepang. Iya. Oh. Antri. Antri panjang banget orang mau masuk. Tuh, iya, panjang banget edan. Tapi itu yang paling keren tuh ya. Oh guys, ada Hercules. Ada Hercules. Datang saya Ini adem Koko Susi ya Sayang, gede banget Guys, ini pesawat Apa itu? H17 atau C17 gitu Yang dipakai buat ngangkut personil parasut sama ini ya Truk, Terus angka Bawa Humvee, Jeep Bisa bawa berapa mobil di dalamnya? Ini, udah lah Boleh ya mana? Leprika. bukan lepreka bukan buat mainan itu bukan bohongan beneran dipakai kacau nih anak nih ini asli nih asli ya? asli, asli beneran dipakai nanti itu terbang ini. oh Amerika guys tuh USA ini keren ya oh. makanya keren ya coba kita yuk oh. huh? lewat sayang gede banget sayang. Ternyata begini di dalam sayang. Enggak ada apa-apa ya? Enggak ada apa-apa. Oh, buat ngangkut barang soalnya. Ini kokpit. Kokpitnya. Oh, bisa lihat kokpit di dalam situ. Sli dalamnya ternyata kosong ya? Kosong? Nah kan, namun aja ya? Cuma tulang aja Tulang-tulang doang guys Kayaknya apa-apa ya? Gak ada apa-apa Itu tadi bisa bawa Humvee 2 atau 3 kayaknya Yang ini mau gak? Enggak, gak ada orang Enggak, gak ada orang Enggak, gak pukuran Enggak rame Ah, oh, ada orang tuh di situ saya. Tuh, tuh, tuh Banyak orang Amerika di situ oh, tuh Iya, iya <laughs> Yeay Ah, sayang. Ini pesawat yang buat ini ngisi bensin. Oh, isi bensin. Tuh tuh tuh tuh, oh, tuh tuh tuh tuh di belakang situ ada ekornya tuh. Oh. Ini yang buat ngisi bensin di atas ini, di atas langit. Okay. Yang kayak tadi, tadi itu. itu ya, yang di awal kayak Black Hawk. Oh. Ah. ah. terus tadi F35 juga bisa. Oh gitu. Oh. Nih nih nih nih nih. Edan Dan Ross, Eight oh. <laughs> Ini dia. Oh, mantap nih guys. Okay. Direction to a Kenapa sayang? Keras Keras enggak? Keras banget Coba goyang-goyang Coba kamu goyang-goyang saya. Coba cium ada bau aftur Oh iya ya Bau aftur Ya Bohong, kamu hmm? sayangnya di Indonesia belum ada ya pesawat kayak gitu. Ya, oh gitu, Gak ada, nggak, ada. Uh, nggak tahu kapan ada. Padahal belakang ini kan, ini ya Indonesia baru beli pesawat Prancis yang namanya Rafale itu kan ya. E, itu kan populer ya? banget. Nah, pesawat Rafale itu kan punya ini kelebihan tuh, Betul bisa ngisi ya? bensin di atas. Betul. Ini gak lagi misi, di dalam misi gitu. Nah, kalau nggak punya pesawat, pesawat kayak ginian, ngisi bensinnya di mana coba? Bensin lagi, ngisi aftur, bahan bakar. Sayang, ini pesawat kenapa? Kepalanya di mana? rusak Hah? rusak Bukan rusak oh. kamu. Super Galaxy. Super Galaxy. Ciji ini, ini pesawat buat ngangkut barang, sayang. Nggak. Atapnya nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa, kosong atapnya. Ini, silinder itu apa silinder? Banyak silinder. Banyak banyak Banyak, banyak silinder ya? Dalamnya kosong sayang. Iya. ada lampunya. Enggak ada lampunya. Gimana? Ganteng. berbagai macam pesawat ya, jenis pesawat ada di sini ya. Punyanya ini. US Air Force. Ini, Tuh kesukaan ini. kamu sayang. Osprey. Ada berapa? Satu, dua, tiga, tiga empat. empat. Ada empat di situ ya, osprey. Itu Apa tuh? Guys, ini ranpurnya Jepang ya, tank ini. Ini ya. Tank super, super, super baru mungkin. Tinggi ya. Tapi dia pakai ban. Ban. Nah. Tuh, berapa mili ini? 1022, black hawk ya. Oh, beda ya. Yang gak ya? harus black juga, atau? <tuh> ちょ見えるが。ええ。1。そう。<笑><笑><笑> Air guys. So sta Guys, benar-benar nggak sengaja tadi udah mau pulang ya. Kita lihat pesawatnya Air Force One di belakang situ tadi. So, aku, apa ya sakit-sakit jadi mau, santai -santai Iya sih, dia minta pulang kan. Aku bilang bentar aku pengen lihat dulu gitu. Ternyata kita lihat tadi. Ada pesawatnya Air Force One terus tadi ada Presiden Biden juga. Dan helikopternya udah terbang. Iya, helikopter yang Air Force One itu loh, mantep banget ya. Kesempatan yang luar biasa. Padahal kita iseng. Padahal kita iseng kesini kan, tapi bisa ngelihat Air Force One. Gak nyangka banget. Luar biasa keren sih. Nah, ini tadi Presiden Biden baru ini ya datang dari Korea datang dari Korea terus kita bisa lihat sumpah seneng banget. Ata Amerika. Ah Amerika oh, hi, hi, hi, hi. So, so, so. Ya guys kita malah lihat lagi pesawat buat wakil presidennya loh pesawat ini United State of America yang lama yang pesawat apa tuh ya pesawat Airbus apa punya Boeing ya Boeing ya kalau salah ya. Yang yang lama, bukan yang gede itu luar biasa. Terus cutar, guys, Kak. Terus <tangan> cutar. Oh, terus cutar. By dan ni Aymastaka. Aymastaka. <laughs> Emang ini cewek-cewek. Aduh, bener-bener. Kita yang orang Indonesia yang gak suka sama Amerika. Ya, apa boleh buat ya? Soalnya kalau aku kan tinggal di Jepang, Jepang itu kan sekutunya Amerika jadi apa boleh buat tapi kesempatan lah buat aku bisa ngelihat pesawatnya ini F-1 keren serius pas banget ya Presiden Biden ke Jepang terus mendarat di ini di bandara sini bener-bener nggak -bener nyangka Oh Kita ngelihat berbagai macam jenis pesawat, banyak banget. Oh. Ah ya, mungkin itu ya tuh Asli keren banget guys, ya, itu dulu guys, benar-benar asik banget ini uh, adalah acara ini ya, festival friendship antara Jepang dan Amerika. Maya, kita bisa masuk sampai ke bandara ini, base nya Amerika. Banyak banget pesawatnya di sini. Ada apa, C, ada F-15, N-16, F-2, F-35, ada Chinook tuh, sini. Luar biasa. Ada berbagai jenis pesawat di sini ya. Plus di tadi ada Air Force One juga. Pesawatnya yang di, ini ya, naikin Biden. Luar biasa. Oke, thanks for watching, always be smart, and bye-bye.